kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan ISTR naik level untuk kalian yang sudah lulus uji kompetensi dan sudah tamat kuliah D4 bisa langsung membuat STR D4 nya dengan cara naik level Oke untuk selengkapnya kita akan membahasnya secara detail di e, pembahasan video saya untuk semua tenaga kesehatan, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Untuk para alumni D4, jurusan apapun itu sebelum masuk pada KTKI, untuk naik level, jangan lupa persiapkan dulu berkas-berkasnya ya, berupa PDF. Berkas yang harus dipersiapkan untuk naik level itu adalah yang pertama, tentunya KTP, pas foto terbaru, surat keterangan sehat dari dokter yang berSIP, ijazah pendidikan bidang kesehatan, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan juga STR lama. Selanjutnya masuk pada register STR online seperti biasa, klik ktkikemkes.go.id. Setelah itu, masuk ke halaman WebExter online, masukkan email. Apabila belum mempunyai PIN, klik "Belum Punya PIN". Untuk mendapatkan PIN, silakan masukkan dulu email nomor NIK nama KTP dan lain sebagainya lalu daftar setelah itu cek email anda di sana akan tertera sukses terdapat pin anda adalah sekian sekian sekian apabila sudah mempunyai pin silakan masuk email anda dan masukkan pin lalu masuk jangan lupa Persiapkan dulu ijazah tangan dokter KTP sertifikat kompetensi foto terbaru surat sumpah profesi dan STR lama yang ini berupa PDF dan yang ini JPG saja Langsung masuk pada registrasi ulang Silakan kalian klik pada registrasi ulang Klik juga naik level maaf ya itu kalau yang tadi uh, untuk uh, bukan pembuatan baru nah kalau yang ini silahkan klik perguruan tingginya program tadi dan nomor induk siswanya klik, -klik nanti ada uh, dikstuk capil dan pdd dikti nah ini di sini kita centang saja lalu mulai masuk pada step 1 silahkan kalian masukkan paspor resmi Latar belakang merah, maksimal 200 KB, KTP juga dalam bentuk JPG, ijazah, sertifikat kompetensi, surat sehat, sumpah profesi, juga STR lama. Silahkan klik daftar melalui provinsi mana. Nomor KTP nya kan langsung terlihat tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin alamat rumah silakan kalian isi. RT RW kode pos juga akan muncul sendiri, silakan pilih yang tersedia. Korespondens silakan centang, maka akan sama seperti di atas. Otomatis ya. Klik lanjut. Masuk pada step 2. Apakah sudah bekerja? Silakan kalian isi jenis tempat kerjanya kalau sudah memang sudah bekerja. Pendidikan, pendidikannya klik dalam negeri, negara pendidikannya silahkan pilih Indonesia. Kalau memang di Indonesia, Cincang pendidikannya silahkan masukkan misalkan D4 ya. Asal perguruan tingginya, nomor ijazah dan tanggal lulus. Jenis tempat kerjanya, status eh, tempat kerja apabila kalian sudah bekerja. Terus nomor ijazah dan nah, kompetensi. Kompetensi ahli teknologi informasi misalkan ya di sini kompetensinya di empat subkompetensi. Nah di sini akan kita masukkan uh, nomor sertifikat. Biasanya sudah tertera sih kalau otomatis, tetapi tempat uji kompetensinya kita uh, masukkan sendiri. Kalau kalian belum tahu uh, sertifikat uji kom itu seperti apa, nah seperti ini. Di sini tertera hmm. sertifikat kompetensi nomornya ada uh, ini bar barcode nya juga ada Terus otomatis kalau kita lulus uji kompetensi otomatis kita dapat naik level syaratnya kalian harus lulus dulu di 4 dan setelah itu lulus uji kompetensi juga nah setelah itu klik selesai Nah draftnya akan ada seperti ini Data tersebut di atas adalah benar ya Pastikan Anda sudah benar Apabila terdapat kesalahan bukan merupakan tanggung jawab Karena kita tadi yang isi sendiri ya Di sini fotonya udah kelihatan silahkan centang Di bagian sini dan klik selesai Data usulan registrasi STJT telah selesai Kemudian akan dilakukan validasi dan keabsahan data Silahkan cek status langkah selanjutnya. Hmm, biasa seperti biasa masuk, cek status. Kalau ingin melihat sampai mana sih progres e, STR kita ya. Nah, ternyata ada e, permohonan Anda telah disetujui. Silahkan lakukan. Pembayaran detail, nah ini kode biliknya bisa dilakukan di ATM atau mobile banking, ataupun di kantor pos juga. Harganya 100 ribu ya, otomatis nama kita nanti masuk pada langkah kelima. Cetak ISTR, cetak ISTR dapat dilakukan oleh kita. Nah, cetak dokumen dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing setelah usulan registrasi STR masuk langkah 5 yang tadi cetak ISTR ya langkah 5 itu Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan satu kali cetak dokumen dengan menggunakan printer warna dan kertas A4 80 gram. Hasil cetak ISTR dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan dalam persyaratan yang membutuhkan lapiran STR. Tenaga kesehatan validasi keabsahan ISTR dapat dilakukan dengan q kode ISTR di scan ya. nanti ada e, status dokumennya aktif tidak aktif atau STR tidak ditemukan langkah selanjutnya apabila kita akan mencetak ISTR masuk e, pada menu cetak tes print terlebih dahulu eh sebelum tes print itu masukkan dulu klik cetak nanti masuk pada email kita ada kode otp silahkan kalian masukkan kode otp nya dan setelah itu klik yakin print dan cetak warna-warni nanti dites ya apakah print kita itu bagus atau tidak nanti ada tiga menu pilihan istr cetak terus legalisir 1 dan legalisir dua. Nah, apabila sudah dicetak, ISTR-nya tidak dapat diklik kembali, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Apabila belum dicetak, nah tombolnya masih warna hitam atau warnanya warna tebal. Hmm. STR kalian sudah dapat dicetak. Alhamdulillah ya, sudah selesai. STR naik level sudah berhasil dicetak. Kalian sudah siap bekerja. Selamat ya. Terima kasih. Untuk kalian yang masih bingung silahkan uh, tanyakan di kolom komentar. Hasil nah, cetaknya, apabila kalian ingin tahu ya. Ini STR saya yang yang D3 si belum ada scan yang apa barcode-nya. Nah, yang naik level, yang naik level ini. Dan di sini sudah ada barcode-nya. lalu legalisir satu dan legalisir 2nya seperti ini oke okay, terima kasih salam sehat dari saya jumpa lagi di video-video kita selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh